Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari raya Idul Adha yang selalu diselenggarakan pada tanggal 10 Zulhijjah Hari raya ini juga disebut sebagai Idul Kurban dikarenakan pada tanggal 10 Zulhijah lah peristiwa penyembelihan seekor kibas sebagai pengganti Nabi Ismail Alaihissalam terjadi. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Sorat As-Sofat ayat 100-108 yang artinya Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar Maka ketika anak itu sampai ada umur sanggup berusaha bersamanya Ibrahim berkata Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu Ismail alaihissalam pun menyanggupi perintah Tuhan itu Begitu pula dengan sang ayah yang bertekad bulat untuk melaksanakan wahyu dari Tuhan tersebut Singkat cerita, karena keikhlasan, kesabaran, dan kepatuhan Ibrahim kepada Allah subhanahu wa ta'ala sudah teruji Maka, ketika sang anak tersebut hendak disembeli Allah menggantikannya dengan seekor sembelihan atau kambing yang besar Namun, jika kita teliti Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang peristiwa pengorbanan anak tersebut, didapati bahwa nama Ismail tidak pernah disebutkan di dalam ayat manapun. Hal inilah yang membuat sebagian dari umat Islam terdahulu menduga bahwa anak yang disebut tersebut mungkin adalah Ishak, Alaihissalam, dan bukannya Ismail. Hal ini terjadi karena masuknya pengaruh Yahudi dan Nasrani ke dalam pemikiran beberapa umat Islam. Bahkan ulamanya Mufasir besar seperti Muqatil bin Sulaiman Dengan kitab tafsirnya yang berjudul Tafsir Al-Kabir Menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Gulam Halim pada ayat 101 adalah Ishak Putri Siti Sarah Pendapat Muqatil ini diperjelas secara lebih halus Dalam tafsir Ibnu Jadir Al-Tabari maupun Al-Qurtubi Kedua mufasir ini menjelaskan lebih halus tentang siapa yang disembelih oleh Nabi Ibrahim, dan keduanya sepakat bahwasanya yang disembelih adalah Ishak, bukan Ismail. Namun, pada abad ke-8, tepatnya pada saat Kitab Tafsir Ibnu Katsir berkembang, perdebatan itu mulai nampak. Tafsir Ibnu Katsir menegaskan kalau yang disembelih adalah Nabi Ismail. Bagi Ibnu Katsir, para mufasir sebelumnya. Tidak mendasarkan argumentasinya pada Al-Qur'an dan hadis. Mereka banyak menggunakan dasar argumentasinya pada perkembangan kisah itu dari agama Yahudi dan Nasrani yang menyatakan bahwa Ishak adalah orang yang disembelih. Lalu, dari manakah asal pendapat bahwa putra Ibrahim alaihis yang disembelih adalah Ishak? Video kali ini juga akan menjelaskan mengenai pemaparan Alkitab mengenai masalah ini. Menurut kitab Kejadian, dikisahkan mengenai Anak Abraham atau Ibrahim yang hendak dikeluarkan sebagai berikut: "Firman-Nya: 'Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke Tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran.' Pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu, atas dasar ayat inilah..." Umat Kristen mengklaim bahwa anak yang hendak dikorbankan oleh Abraham adalah Ishak, bukan Ismail. Benarkah kesembuhan ini? Nama Ishak dalam kejadian 22 ayat 2 yang disebut sebagai anak tunggal Abraham patut dipertanyakan, karena fakta-fakta dalam Bible sendiri menyebutkan bahwa Ismail dalam Alkitab berusia 14 tahun lebih tua. Dibandingkan adiknya Ishak Karena Ismail dilahirkan ketika Abraham berusia 86 tahun Dan Ishak dilahirkan ketika Abraham berusia 100 tahun Inilah keterangannya Abraham berumur 86 tahun Ketika Hagar melahirkan Ismail baginya Adapun Abraham berumur 100 tahun Ketika Ishak anaknya lahir baginya Berdasarkan keterangan tersebut Secara otomatis, Ismail pernah menjadi anak tunggal Nabi Ibrahim selama 14 tahun, sedangkan Ishak tidak pernah menjadi anak tunggal beliau. Karena sampai akhir hayat Ibrahim, Ismail dan Ishak sama-sama masih hidup, buktinya ialah mereka berdua bersama-sama menguburkan Ibrahim ke pemakamannya di gua Magpela di Padang Efron, Bin Zohar. Jika faktanya, Nabi Ismail pernah menjadi anak tunggal Nabi Ibrahim selama 14 tahun, sedangkan Ishak tidak pernah menjadi anak tunggal Nabi Ibrahim. Lalu kenapa ada ayat yang menyebutkan bahwa Ishak adalah anak tunggal Ibrahim? Selain ayat di atas, ada lagi sebuah fakta pendukung lainnya yang dijelaskan di dalam Kitab Satu Tawarikh, yaitu anak-anak Abraham adalah Ishak dan Ismail. Sampai di sini, anggapan kaum Kristen bahwa Nabi Ishaklah anak yang dikorbankan dan peristiwa penyembelihan patut untuk dipertanyakan. Jika para penginjil ingin memaksakan pendapatnya bahwa anak tunggal Ibrahim yang hendak dikorbankan adalah Ishak, maka Bible harus direvisi. Nama Ismail dalam kejadian 16 pasal 16 harus diganti menjadi Ishak. Kemudian nama Ishak dalam kejadian 21 pasal 5 harus diganti dengan Ismail terbukti anggapan bahwa peristiwa penyembelihan putra Ibrahim alaihissalam itu berlaku pada seorang anak yang bernama Ishak adalah sebuah doktrin yang dipaksakan doktrin ini muncul akibat kedengkian kaum Yahudi dan Nasrani kepada Nabi Muhammad sallallahu serta bangsa Arab itu sendiri sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Qur'an sebagai berikut yang artinya dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah Kecuali setelah datang kepada mereka ilmu pengetahuan Karena kedengkian di antara mereka Kalau tidaklah karena sesuatu ketetapan Yang telah ada dari Tuhanmu dahulunya Untuk menangguhkan azab Sampai kepada waktu yang ditentukan Pastilah mereka telah dibinasakan Dan sesungguhnya Orang-orang yang dibereskan kepada mereka Alkitab, Taurat, dan Injil Sesudah mereka Benar-benar berada dalam keraguan Yang menggoncangkan tentang kitab itu Quran Surat ash ayat 14 Pengungkapan tentang siapa yang dikorbankan berdasarkan kronologi cerita Al-Quran Dalam Quran Surat As-Safat ayat 100-111 Dijelaskan tentang kisah pengorbanan Namun setelah ayat itu atau setelah proses pengorbanan selesai Surat As-Safat ayat 112 memberitakan kelahiran Nabi Ishak sebagai berikut dan kamu beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Jika Nabi Ishak lahir setelah terjadinya peristiwa penyembelihan, maka dapat disimpulkan bahwa anak saleh yang hendak dikorbankan pastilah Nabi Ismail. Mustahil Nabi Ibrahim mengorbankan Ishak karena pada saat prosesi kurban dilakukan, Nabi Ishak belum terlahir. Kesimpulan ini semakin jelas bila dibaca dalam Nas al-Quran dalam bahasa aslinya, yaitu Wabasharnahu bi Huruf wawu dalam kata wabasharnahu yang artinya Dan kami beri dia kabar gembira Huruf wawu ini berfungsi sebagai penghubung antara dua kalimat yang menunjukkan urutan kronologis dua peristiwa yang terjadi secara berurutan Keterangan di dalam hadis Sebuah hadis riwayat dari Al-Hakim dalam al Manakib meneguhkan kesimpulan ini Rasulullah SAW bersabda yang artinya Aku adalah keturunan dari dua orang bapak yang hampir disembelih. Mengenai hal tersebut inilah kisahnya Dalam istilah Rasulullah SAW Dua orang yang hampir disembelih itu antara lain pertama Nabi Ismail yang hampir disembelih oleh ayahandanya Nabi Ibrahim dan yang kedua ialah Abdullah yaitu ayahanda Nabi yang hampir disembelih karena adat jahiliyah Disebutkan di dalam sejarah bahwa Abdul Muthalib yaitu kakek Rasulullah dulunya pernah bernazar Jikalau ia diberi karunia dengan 10 orang anak laki-laki maka beliau akan menyembelih salah satunya sebagai kurban. Setelah hajat itu terkabul, maka diadakanlah undian. Lalu jatuhlah undian tersebut kepada Abdullah, ayah Rasulullah. Mendengar hal itu, kaum Quraisy melarangnya agar tidak diikuti oleh generasi setelah mereka. Akhirnya Abdul Muthalib sepakat untuk menebusnya dengan 100 ekor unta. Bedanya jika sembelihan kibas Nabi Ibrahim ini Dagingnya dibagi bagikan sebagai sedekah, maka sembelihan Abdul Muthalib ini dibiarkan saja hingga membusuk karena hal tersebut ditujukan kepada berhala. Allah wa alamiahawab.